Welcome back to my channel, Holong Tampu Bolong. Oke okay, teman-teman, di sini saya akan memvideokan uh, ternak saya dengan ternak tetangga campur ya teman-temannya. Uh, di sini saya akan memisahkan, memisahkan ternak saya dan ternak tetangga. Uh, di video yang lewat sudah saya Buat contohnya, ya, cara menandai ternaknya. Nah, sekarang kita perlihatkan bagaimana cara, cara uh, melihat tanda-tanda ternak saya dan tanda-tanda ternak tetangga. Nah, Oke, okay, kawan, let's go! Kita perlihatkannya. teman-teman akan kita lihat aksinya bagaimana cara membedakan ternak saya dan ternak tetangga ya ini bisa kita simpulkan ya nah, sini, sini nah, ini ini ternak saya menggunakan inilah teman-teman yang belah ya ini menyaksikan inilah ternak saya belah kaki sebelah kiri ya nah, dua-duanya kita lepaskan ya inilah cara menandai ternak kita yang bagus ya buat semuanya ternak pemula ya ini cocok untuk dicuri ya nah ini ini ternak tetangga ya ini ternak tetangga ya nah. lah ternak tetangga ya tidak ada bekas gelanya nah, di sini di sini ternak tetangga tidak ada bekas gelanya Tutup pun tidak ada ya bekas potongannya Seperti yang tadi ya tidak ada berarti di ternak tetangga ya nah, inilah perbedaannya ternak saya bekas tetangga juga teman-temannya jangan lupa di like komen dan subscribe dan share supaya video saya tetap berkembang ya, teman-teman. Ya, Lalu, semuanya ditonton, dan jangan di skip. Inilah kawan, ya, ternak saya ya. Nah, begitulah. Beginilah cara membedakan ternak kita supaya tidak hilang, ya, nah. tidak hilang. Begitulah ya. Beginilah contohnya. Karena kita tidak bilang, nah, dan tidak diragukan. Nah, inilah contoh-contohnya ya. yang kita buat pada umur satu minggu ya. Nah, pada empat hari dia datang, nah, kita buatlah karena tandanya mulai dari kecil ya teman-temannya bisa kita lihat ya di sini ya. Nah. inilah tetangga dewek saya. Supaya saya tidak ribut lagi dengan tetangga ya. Tidak satu lapangannya. Nah. Ini lah ternak saya. Jadi ingat lihat pematangnya, kita lihat-lihat terus ya, kita lihat. Nah. Inilah bentuk penyeteran ya. Menciptakan meteran ataupun ternak, ya, misalkan ternak saya dengan ternak tetangga ya, yang hampir semalam. Ya, inilah, inilah bukti-buktinya. Ya, nah. Nah. tidak terjadi kecurangan ataupun pencurian ya. yang tidak mengada-ada. Ya, nah, inilah buktinya. Ya, inilah buktinya. Nah, ini ya buktinya. ada ya kawan semua ya pastikan terus channel Holong Kampu-Bolong mari berkiratif mari membangun channel saya Holong Kampu-Bolong nah, inilah semua ya teman-teman ya Jangan...